Ya Selamat berjumpa, teman-teman, komunitas penyintas eh, diabet. Ya. Saya tidak mengundang anggota WA Grup Pola Hidup Sehat yang lain. Ya. Saya tidak pos undangannya, saya hanya pos di dua saja, yaitu diabet sama holistik. Ya, karena holistik banyak peserta camp atau peserta online yang berbayar di mana belajar olah nafas satu bulan dengan saya, Dua ya, 2 juta rupiah. Dan mendapat 10 sesi selama 10 malam dalam satu bulan, tapi ditambah lagi dengan 10 sesi dari ayah guru dan ibu Sinta, ditambah lagi dengan konseling satu persatu oleh ibu Sinta. Nah, konselingnya sendiri itu kan kalau sampai dua kali itu sudah sama dengan biaya 1 juta, gitu ya. Jadi ada biayanya ya. Teman-teman yang tidak ikut program-program berbayar sebenarnya jangan khawatir ya. Sembuh itu bisa kok, ya. Asal niat belajar, mau belajar termasuk juga dalam hal misalnya diet. Ya, kalau saya ditanya diet yang paling akurat itu apa ya, DNA, karena setiap orang dites satu persatu dan meal plan-nya, pola makannya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Karena tiap orang itu beda-beda, maka juga kenapa dosis obat berbeda-beda apalagi sekarang menteri kesehatan sudah mulai mengendorse untuk DNA profiling. Jadi sama-sama ngasih obat diabetes. Kan ada metformin, ada glinepid, ada januvia, wah macam-macam. Yang mana yang cocok? Coba aja, coba aja, coba aja ya keburu mati misalnya gitu ya. Kan bisa akurat sebenarnya. Dosisnya berapa? Kebanyakan wah ngedrop. drop <laughs> Kan repot ya. Nah, tapi itu kan masih panjang sekali, panjang sekali ya mati biaya tes DNA masih mahal tapi biasanya kan dunia itu kan segala sesuatu masih menjadi lebih murah ya harusnya ke depan itu ketika teknologinya makin hebat atau saingannya makin banyak kayak HP dulunya 10 juta eh sekarang 23 juta udah bagus kan begitu ya jadi teknologi itu harusnya membuat segala sesuatu makin murah tes DNA masih mahal belum lagi koneksi ya tidak semua dokter juga mengerti perkembangan terakhir bagaimana menggunakan DNA profiling. Apalagi dokter yang sudah umur, dokter yang pasiennya banyak, sudah malas belajar, nah sudah gitu ya. Apalagi kepentingan bisnis ya. Kalau orang sehat-sehat nanti gimana dong omsetnya turun. <laughs> Ini bukan jelek-jelekin dokter ya, tapi kalau dokter kayak Tan Sudyan, Elizabeth Sugra dan kawan-kawan yang concern pada kesehatan. Mereka nggak bikin resep kan? Nggak bikin resep, nggak jual obat ya, bukan jual obat orang dokter itu kan bikin resep. Anda bawa resep ke apotek, ya apotek enter tuh nama dokternya siapa komisinya masuk gitu kan kan kalau kecuali obat umum ya Panadol gitu kan ada iklannya ya kan atau a, atau misalnya Tolangin, tapi kalau obat-obat yang untuk sakit itu kan nggak ada nggak ada iklannya, salesnya siapa ya dokter lah ya yang nulis resep buat itu dan sekali resep itu ya ada persentase buat dokternya. Maka kalau dokter kan ada beda-beda ya yang misalnya orang diabetlah. emang ini kan komunitas diabet ya. Banyak dokter kan biasanya, "Pak, saya pantangan, ada pantangan makan apa enggak?" Enggak, enggak ada. Semuanya dimakan saja gitu ya. Yang penting hatinya gembira, ya minum aja obat dari saya gitu ya. Kenapa banyak dokter kolesterol juga sekarang macam enggak banyak ngasih pantangan gitu. Ya kalau dikasih pantangan kan sembuh enggak ke dokter lagi. Nanti obatnya enggak laku. Ya, pasiennya yang berkurang, komisinya, awal padahal sekolah dokter kan mahal gitu ya. Nah ini tentu tidak semua dokter seperti ini. Tapi yang menarik ketika saya berjumpa dengan banyak teman-teman dokter, dokter-dokter dokter yang mengajarkan hidup sehat, itu hidupnya dari mana coba? Gak bikin resep, gak dapat komisi. Ya hidupnya dari seminar ke seminar, ya. dari mengajarkan ke mengajarkan. Nggak banyak, nggak akan kaya. Ya. tapi saya punya teman-teman seperti itu yang menurut saya itu dokter-dokter idealis, gitu ya. Nah itulah yang saya dulu tahun 2009 waktu gula saya 400, hba 11,5, Kan saya mulai tanya sama banyak dokter. Kebetulan saya kan kalau di Kristen dikenal sebagai pendeta, gitu ya. Hari Minggu khotbah dari tahun 90, 1992 itu saya udah khotbah kemana-mana. Ya temannya dokter banyak banget kan jemaat yang dokter banyak, ya. Lalu ya dimulailah pembelajaran gimana sembuh dari diabetes. Oke, nah singkatnya begini, saya mau ceritainya soal sembuh dari diabetes. Yang praktis saja, saya nggak mau pakai bahasa bahasa medis ya. Diabetes itu ya gulanya tinggi. Ya, gula itu masuk ke tubuh dari mana? Kan bukan dari langit, bukan dari udara. Ya dari mulut kita kan gitu ya. Jadi menurunkan gula itu ya nomor satu pasti ya. Ya dijaga makannya udah ya. Jadi ya itu bisa saja supaya gulanya turun, minum obat ya udah pasti ya. Tapi kalau enggak mau obat atau saya sering mengajarkan itu yang paling moderat, yang paling aman. Kalau gulanya di atas 150 ya sudah obatnya diminum terus aja ya, diminum dulu maksudnya ya, diminum ya. Tapi jangan terus-terusan seumur hidup kan. Minimal kalau enggak lepas obat, turun dosis. Makin umur, makin turun dosis ya, pasti ginjalnya aman karena ginjal itu sebenarnya rusak bukan oleh obat diabetes. Yang paling merusak ginjal itu kan obat anti sakit, anti nyeri, penghilang rasa sakit itu yang nomor satu urutannya ya. Lalu gula yang fluktuatif, karena gula-gula fluktuatif ya, ginjalnya kerjanya berat ya, karena ginjal darah itu kan disaring lewat ginjal, maka gulanya harus stabil daripada tidak minum obat, gula fluktuatif lebih baik minum tapi stabil. Nah, alangkah baiknya kalau dosisnya pelan-pelan turun, bahkan suatu ketika lepas obat. Nah bicara gula tinggi maka gimana cara menurunkannya? Saya orang yang melakukan pendekatan namanya pendekatan holistik atau pendekatan menyeluruh. Jangan demi gula sampai nggak makan sama sekali yang yang ada gulanya sedikit pun nggak dimakan sama sekali. Padahal dalam materi atau makanan itu banyak zat-zat yang dibutuhkan untuk ginjal, untuk sistem imun, untuk antibodi gitu ya. Jadi juga penyakitnya bukan cuma gula. Kenapa dari gula bisa merembet ke yang lain? Lain merembetnya itu bukan hanya karena gula tinggi. Kalau karena gula obatnya berlebihan, ginjalnya kena. Gara-gara gula lalu enggak makan gula sama sekali, dalam arti misalnya rempah-rempah ya, pasti ada gulanya ya, sedikit banget. Tapi nah, kalau rempah-rempah enggak dimakan, padahal rempah-rempah itu antioksidan yang paling utama dalam rempah-rempah ya, -rempah. antisus jumlahnya ribuan, yang satu dibutuhkan untuk prostat, yang satu dibutuhkan untuk metabolisme, yang satu membunuh apa, menahan pertumbuhan munculnya kanker, maka rempah-rempah harus dimakan. Sayur, nah sayur gulanya banyak, kalau kalau apa, sayur tomat, sayur labu, sayur eh, buah-buahan ya wortel kalau itu tomat kan buah gitu ya semua buah gulanya tinggi makanya sayurnya apa kalau orang diabet? akar batang daun nah daun pun kalau dari pelajarannya pak Waburuntu daun singkong pun orang diabetes itu singkong itu dari dari umbinya sak batangnya sak daunnya hindari semuanya kenapanya simak pelajarannya pak Waburuntu aja ya karena itu ilmiah detail saya sekarang praktisnya aja jadi menurunkan gula ya pertama caranya mulutnya ini yang dijaga ya kan yang gulanya tinggi dikurangi tapi yang gulanya rendah ya menurut saya jangan apalagi di dalam materi makanan itu ada saja yang penting agar-agar itu bagus seratnya tinggi ya tapi kan cuma serat istilahnya sedangkan sayur seratnya tinggi sekali di dalamnya ada mineral, ada vitamin, ada fitokimia, ada antioksidan juga maka untuk mengurangi gula ya sayurnya tetap dimakan dengan segala rempah-rempahnya ya, mecin malah jangan Mecin itu karsinogen karsinogen itu memicu kanker apalagi kalau orang sekresinya tidak bagus sekresi itu pembuangan racun dalam tubuh yang harusnya lewat keringat, BAB, urin ini harusnya racunnya ikut serta tapi ada orang kencing racunnya nggak keluar berkeringat racunnya nggak keluar nah itu kalau maizin dimakan Ya, walaupun terutama makan-makan yang memang mecinnya tinggi. Kalau saya mah sekeluarga emang nggak pakai mecin. Itu karsinogen. Ya, karsinogen itu memicu kanker. Nah, maka makanlah tetap sayur-sayuran dengan rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya. Ya, kalau belajar dari dokter Prati Utama, itu kan dokter rempah-rempah. Ya, kan beberapa rempah-rempah seperti kayu manis, bawang merah, bawang putih. Ya, itu justru menstabilkan gula. Jadi Nah sekarang tapi Pak saya udah coba Pak kalau saya makan salad makan sayur sepiring Pak biar kenyang ya gula saya naik nah maka sekali lagi ya gula itu kan masuknya dari mulut ya, yang harus dibuang untuk orang diabetes ya buang aja ya benar-benar jangan benar-benar jangan dimakan ya beras atau nasi mau hitam mau merah kalau saya pokoknya enggak sama sekali. Ya beras, kentang, umbi-umbian, ya kalau sekali-sekali umbi ungu makan, tapi nanti pasti gulanya naik. Ya, semua yang namanya, apalagi sudah produk turunan. Produk turunan itu kue, roti, biskuit, mau roti gandum, mau roti putih. Kalau saya udah enggak aja deh. Kenapa? Ya roti gandum ini kan kadang-kadang gimana? Kalau di luar negeri itu kan betul-betul ketat ya. Roti gandum utuh, warnanya coklat dimakan agak seret-seret. Nah, di Indonesia nih, roti gandum warnanya coklat, yang dikasih pewarna agak coklat-coklat. Maka, udah paling amannya yang namanya bakmi, roti, umbi-umbian, getuk, jajanan pasar, semua produk dari tepung dan keturunannya, baik itu makanan basah, makanan kering, makanan kaleng, makanan plastik, udah. Kalau namanya diabetes, itu dibuang semuanya, ya itu sudah pasti gulanya turun kalau misalnya dari 400-an ya mungkin sudah sampai akan turun dari 200-an tanpa obat aja kita pasti itu turun. Ya, apalagi dengan obat ya 150-an. Lalu yang masih ada gulanya tapi sedikit yaitu sayur-sayuran dengan rempah-rempahnya tetap aja dimakan. Ya, nabuah, alpukat dan salak. Ya. selebihnya buah buah yang lain difermentasi itu pun juga tidak mungkin difermentasi itu gulanya nol, tapi masih ada. Nah, tapi mikirnya tuh begini. Kalau kita sudah mulai mengurangi karbo-karbo yang martabak apalagi kue itu udah itu udah dibuang semuanya itu pasti udah turun banyak ya mungkin tidak dua digit kalau targetnya dua digit tapi sebenarnya gula itu kan 70 110 ya itu udah aman batas aman ya bahkan 120 aja masih batas aman kalau sampai 150 setelah makan atau sebelum makan itu 100 udah kayak orang pre-diabet. maka tetaplah makan sayuran dan rempah kenapa saya tekankan hal ini karena Hidup ini bukan cuma diabetes, hidup ini bukan cuma gula, dan sambil mengobati gula tidak boleh memunculkan penyakit-penyakit lainnya. Ya, nah, maka langkah pertama adalah buang karbohidrat. Yang istilahnya itu karbohidrat murni, walaupun dia tidak murni. Di dalam singkongan kan ada saja yang lain juga, gitu ya. Kalau orang kanker disarankan, tapi kita bicara diabetes aja. Memang yang rumit nanti kalau kompleks. Selain diabetes juga kanker, selain diabetes juga kolesterol, selain diabetes juga semurat. Itu kita bicara diabetesnya dulu, gitu ya. Tapi yang pasti selama kita makan sayur-sayuran dengan rempah-rempahnya, karena di situ ada antioksidan, fitokimia, ada serat, maka yang lain-lain itu akan terkendali. Maka tujuannya justru gimana sembuh diabetes tidak ada bonus sakit lainnya. Ya, tetaplah makan sayur-sayuran dengan rempah-rempah. Nah. -rempah. Nanti misalnya nih ya gulanya dari 200-an kalau nggak pakai opat 300-an udah turun 150-an. Nah, untuk menurunkan lagi gula, nomor satu kan memang gula itu masuk dari mulut, ya, maka makan yang dijaga. Tapi kan tidak hanya dari makan, ya, terus sampai enggak makan yang namanya sayuran, rempah-rempah karena ada karbohidratnya. Walaupun sedikit pun jangan gitu ya. Regenerasi sel itu tidak terjadi dalam arti gini, kalau di bawah enggak di bawah 100 enggak terjadi regenerasi enggak enggak regenerasi sel itu semua manusia mengalami sel membelah error eh, sel, membel, sel, sel rusak maaf sel rusak tiap hari dan tiap hari diganti nah cuma penggantinya itu bagus apa tidak kalau makanannya halal sehat maka sel yang baru bagus kalau rusaknya di pankreas kita cari makanan-makanan yang bagus untuk pankreas. Misalnya, yang dikenal bagus untuk pankreas itu kan ya bawang merah, bawang putih, pare. Ini adalah untuk mengganti sel yang rusak. Sel yang rusak itu faktornya banyak, ya. bahkan dalam kondisi yang misalnya gulanya lagi tinggi, tidurnya kurang, itu pun tetap terjadi, tapi tidak maksimal. Kalau deep sleep, sinar matahari cukup, gulanya rendah, tidurnya cukup, istirahat cukup, kena matahari antioksidannya ada enzimnya ada katalisnya ada karena untuk proses membutuhkan sel baru itu kan metabolismenya panjang ya Nah itu semuanya ada ya pasti terjadi yang penting kualitas sel yang baru yang dibuat hari ini lebih bagus daripada yang rusak kemarin Nah itu butuhkan makanan-makanan yang sehat kalau disingkat sehat itu ya pokoknya halal itu sehat Panjang lebarnya ya simaklah pelajarannya dari sahabat cubata, Pak Waruntu, dan lain-lain mengenai protein sehat, karbohidrat sehat, sayur sehat, yang sehat-sehat yang apa gitu ya? Nah, saya ulangi lagi ya, pertama karbohidratnya dikurangkan, pasti gulanya udah turun. Tapi menurunkan gula kan juga bukan cuma membatasi makanan. Kalau makanan dibuatasi sama sekali ya pasti meluncur ke bawah gulanya. Tapi akapati itu berarti sembuh ya. Begitu makan kan naik lagi. Ya, kalau Sembuh itu berarti dua. Kan diabet itu bisa karena pankreasnya jelek, berarti insulinnya sedikit. Maka orang seperti ini suntik insulin, pasti manjur. Yang kedua adalah resistensi insulin, jadi insulinnya ada, tapi gulanya ngambang di darah, nggak masuk ke sel. Nah, ini lebih panjang sebenarnya. ya butuh olah nafas, butuh membuka sel-sel lewat terapi hipoksia, makanya tim ya. Karena hibiscus itu buka sel-sel, buka buka pintunya sel ya dengan terapi hipoksia nanti pintunya terbuka oksigen masuk gulanya masuk maka yang di dalam darah yang di dalam darah gulanya turun dan selnya mendapat gula karena gula itu juga juga bagus kalau kita bahas ke, apa kolesterol wah bagus pak bagus ya sama juga kita bahas gula juga bagus kenapa bisa dibutuhkan untuk energi banyak orang diabetes lemes tapi gulanya tinggi Kok gulanya tinggi tapi lemes? Karena gulanya dalam darah, nggak masuk ke sel. Ya, namanya resistensi insulin. Insulin itu hormon. Maka nanti dibutuhkan hormon yang lain. Nah, disitulah meditasi. Olah nafas, MBSR, MBCT. Yang berguna untuk keseimbangan hormonal. Disitulah butuhnya rempah-rempah dan enzim untuk keseimbangan hormonal. Hormonnya imbang, nanti resistensi insulin, walaupun secara DNA ada resistensi insulin, kalau saya tuh percayakan, tidak ada yang tidak bisa sembuh. Karena saya sudah tes untuk resistensi insulin, saya sudah hijau. ada dulu merah, merah kuning hijau, ya. Jadi saya sekarang tidak resisten insulin lagi. Resistensi insulin itu, insulinnya banyak, pankreasnya nggak masalah. Tapi dalam tubuh kita ini, gula nggak bisa masuk sel, jadi ada resistensi terhadap insulin. Nah ini hormonal, Nah maka harus disembuhkan juga lewat hormonal. Untuk hormonal itu butuh ketenangan batin, butuh enzim. Nah bicara enzim itulah kenapa saya mengajarkan probiotik. Karena tubuh kita tuh bikin enzim. Misalnya di mulut kita ada enzim amilase kan gitu ya, ada enzim protease. Nah itulah kenapa minum jus Karena dalam jus itu ada bakteri termofilik. Bakteri termofilik itu menghasilkan enzim protease. Bakteri itu masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita menghasilkan enzim. Jadi kalau misalnya gini, kita tuh nggak perlu nggak perlu enzim, kan tubuh kita bikin enzim. Iya, yang bikin siapa? Dalam tubuh kita, yang bikin enzim itu diantaranya adalah microbium mikrobi dalam tubuh kita, yaitu mikroba dalam tubuh kita yang ada di mana-mana, di kulit kita, di pencernaan kita, yang paling banyak di kulit sama di pencernaan, itu ada mikroba baik atau probiotik. Nah Itu produksi enzim, maka kita harus minum probiotik. Oke, lagi mengurangi gula pertama dengan mengurangi asupan. Nah, yang kedua kan jadi ya dibakar aja, kan? Jadi, bagaimana menurunkan gula? Tapi tetap dengan makan sayur, sayuran, dan rempah-rempahnya supaya tidak kena kanker, tidak kena susah BAB, tidak kena prostat. Karena prostat itu hebat banget kesembuhannya lewat tomat. Nah, padahal kita diabetes harus mengurangi tomat tadi kan? Yang buah-buahan, sayur buah-buahan. Tapi kalau ada ada, ada ada prostat juga ya anda boleh tabrak, tapi buahnya jangan jangan mangga, <laughs> pisang, ya tomat ya walaupun ada buahnya. Tapi kita nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan roti, maka saya yakin tidak akan menaik dengan tajam gulanya hanya karena satu buah tomat sehari atau dua buah tomat sehari. Jadi demi prostatnya kita makan tomat juga misalnya ya. lalu gula kita tuh nggak bisa dibawa 100, pak kan saya lagi mengurangi gula bukan cuma mengurangi makan tapi dibakar. Nah kita harus olahraga mau nggak mau kan. Jadi emang nggak boleh malas orang diabetes itu nanti kalau udah sembuh nih hasilnya apa? Hasilnya penguasaan diri dan rajin. Tambah satu lagi baik hati. Begitu sembuh dari diabetes kenapa baik hati? begitu nggak baik hati. Ada marah, marah kortisol naik, kortisol naik menekan insulin, gulanya naik lagi bahkan namanya fluktuatif gulanya olah nafas ketenangan batin jadi orang baik gitu ya kortisolnya jarang muncul ya yang kedua rajin ya kalau nggak rajin kan gulanya naik lagi naik lagi ya maka rajin olahraga supaya kita tetap makan saya menekankan tetap makan sayur dan rempah-rempahnya pak tapi gula saya naik pak dari 80 ke 110 kalau 110 masih bagus. Daripada 80 tapi tiga tahun lagi kena kanker atau lima tahun lagi kena kanker kanker itu kan panjang banget prosesnya dari mulai membelah error membelah error karena tidak adanya antioksidan yang kurang ya lalu lima tahun lagi kanker, wah telambat gitu ya jadi panjang lagi nanti ceritanya ada diabetes plus kanker. Nah, kalau karena makan sayur dan rempah-rempah gulanya naik itu tidak mungkin naiknya itu kayak anda makan roti bakmi nasi jadi jangan salahkan sayurnya ya. Makan makan pizza, makan artabak, yang ini dibuang semuanya, udah. Ya, gampangnya tuh gini loh. Kalau teman-teman tuh ikut kayak keto atau mobi, itu sudah punya dasar yang bagus banget. Ya, tinggal nambahi sayur dan rempah-rempah. Ya, kalau saya menyarankannya dari awal tetap makan sayur dan rempah-rempah, tentu tidak akan menukik tajam gulanya ke 60, 70, 80. Percaya saya, sekalipun gulanya seratusan, an kena tetap terjadi. Ya dan krisis itu sekali lagi butuh waktu, paling cepat aja tuh tiga bulan. Maka harusnya kalau teman-teman tuh dietnya bener, olah nafasnya bener, harusnya 3 bulan itu minimal. Kalau nggak lepas obat, dosis itu sudah sepertiga atau seperempat ya. Tinggal nanti kalau misalnya ya namanya manusia ya, kita nggak makan bakmi nggak makan roti, nggak makan itu semuanya sudah nggak makan. Tapi kalau saya ke traveling kemarin ke Tanjung Pinang ya, makan ayamnya pun juga pasti namanya ke rumah orang, pergi ke restoran ya, ayam kecap manis. <laughs> ya, ya gulanya naik, gitu makanya kalau saya tahu kalau pergi traveling gitu ya bawa metformin aja 500 ratus miligram minum obat juga nggak dosa kok tapi makannya lebih fleksibel. Jadi saya itu nggak ketat banget kalau pergi kemana-mana terus gimana makannya gitu kan, ya saya kadang minum obat juga ya lebih baik daripada gulanya fluktuatif. Tapi kalau di rumah ya atau pas perginya itu dalam arti saya pergi sendiri itu saya biasanya lebih ketat. Ya, kalau pergi sama istri sama anak waduh jangan mau makan enak. Mau makan enak pun kadang saya lihat gitu ya pergi ke restoran, oke. Okay. Kalau gitu saya enggak makan itu, enggak makan itu, saya pilih eh capcaynya aja biasanya gitu. Itu masih saya masih lakukan hal itu. Nah, sekali lagi, kali lagi. Kalau karena makan sayur dan rempah-rempah itu gulanya naik, maka turunkanlah dengan olahraga. Ya, olahraga apa? Jalan kaki, ya, renang atau paling banter sepedaan. udah. Jangan lari, ya, jangan treadmill, jangan olahraga sipak bola. Kenapa? Orang sakit gula itu jangan bakar lemak. Lemak akan terbakar, padahal orang sakit gula, kebanyakan kan kurus-kurus, ya, kecuali gula yang masih gendut. Jadi teman-teman masih gemuk, maka boleh olahraga bakar lemak. Olahraga bakar lemak itu adalah olahraga yang denyut jantungnya 115 ke atas. Itu lemak dibakar. Tapi kalau denyut jantungnya 105-115, sampai yaitu jalan kaki, sepedaan santai, itu gula yang dibakar. Ya, kalau olahraganya keras, justru butuh tenaga. Maka badan akan lepas gula. Dan yang dibakar lemaknya. Nanti frustasi. Udah olahraga, ini malah gulanya naik. Badan makin kurus. harganya salah. Ya, jadi orang di abad itu olahraganya, yang jenis jalan kaki pelan atau jalan santai ya jalan cepat boleh cepat sedikit pelan lagi cepat sedikit kalau punya oximeter bisa dipasang sehingga nanti tahu oh kalau segini itu 110 115 itu kira-kira segini nah itu bakar gula ya maka nggak boleh lari lari bakar lemak makin kurus lemaknya udah tinggal dikit gitu ya lemak ini kalau kita tinggal dikit buat cadangan aja untuk energi keton kan gitu ya. Nah, maka menurunkan gula itu makanan, kedua olahraga. Yang ketiga, ya, deep sleep, tidur pulas. Karena waktu tidur pulas itu kortisolnya akan berkurang sampai luar biasa. Jadi kita untuk mengurangi gula itu insulin diaktifkan, tapi insulin tidak aktif kalau banyak kortisol. Nah, masalahnya kortisol itu muncul kapan? Kortisol itu muncul saat kita takut, gelisah, khawatir, marah. Ya, terutama marah ketak tak ya. Marah itu kortisol. kuatir, takut itu sitokin. Kecewa, kepahitan itu epinefrin. Ini hormon negatif. Ini memicu menekan insulin. Ya, maka kita harus gembira itu endorfin. Rasa aman, rasa tenang itu serotonin. Cinta kasih melatonin oksitosin. Gembira antusias, antusias adrenalin. Hormon positif, itulah kenapa orang diabet juga harus olah nafas MBSR, MBCT. Kalau Wim Hof, Wim Hof yang banyak dipakai untuk orang komunitas diabet, Wim Hof itu punya tiga modul untuk kesembuhan. Breathing teknik, ice bathing, mind focus. Oke, okay. ice bathing, mandi air es, kita skip. Berarti olah nafas Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik, mind focus. Breathing teknik itu kita sering menyebutnya Olah nafas Wim Hof. Ya. Nah, main fokus itu jarang ada di YouTube, karena Wim Hof ini kelas berbayar. Tapi main fokusnya Wim Hof itu hampir sama kayak Sengci, hampir sama-sama kayak Baiteko, Patricia Garban, Lucas Rockwood, atau yang saya pakai adalah MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn. Itu olah nafas yang mengarah pada sirkulasi energi, ketenangan batin tenang batin maka hormon seimbang hormon seimbang maka nanti resistensi insulin akan makin baik makin baik makin baik makin baik. belum lagi hormon yang lain berkembang seimbang maka kalau sampai misalnya kortisol muncul itu bisa berkurang pasti berkurang kalau orang banyak olah nafas ketenangan batin kan jarang marah gitu ya maka kita bisa mengurangi gula dengan mengurangi makannya dibakar lewat olahraga seimbangkan hormonnya lalu tidurnya pulas. nah kalau kita jalankan hal ini, kenapa sih gulanya naik-naik terus? Udah makan, udah diet pak, udah udah lolo lolo lo karbo bahkan ada yang sudah nggak makan sayur lagi gitu. Nah itu berarti udah tinggal masalah hormonal, karena kortisolnya banyak naik. Kortisol naik itu kalau secara autonomic nervous system itu berarti kurang namanya parasimpatetik tone. Nah parasimpatetik tone itu kalau dihubungkan ke olah nafas itu buang nafas. Nah kalau makanya kalau kita kebanyakan rimba, <tuh> Lega. Itu kan tariknya lebih panjang. Justru itu simpatik nah Makanya harus ada relaksasi. ya Selesai Wim Hof, istirahat antarit, antar, antar, antar, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Disitulah para simpatik tune. Makanya malamnya harus berolah nafas, yang diajarkan Wim adalah main fokus. Main fokus itu tarik hidung, buang hidung. Matanya tertutup, Ketenangan batin, itu namanya mind fokus Wim Hof, yang jarang diajarkan, karena itu ada di kelas-kelas berbayarnya Wim Hof. ya Tidak diajarkan dalam arti, oleh orang lain ya yang belajar dari Wim Hof, kecuali ikut kelas berbayar, dia akan tahu. nah Olah nafas-olah nafas syariah ketenangan batin, inilah yang bagus dilakukan pada malam hari, supaya kita tidurnya deep sleep. Deep, deep, deep, tidurnya deep sleep regenerasinya jalan regenerasi jalan pankreasnya membaik membaik membaik membaik maka lama lama ya mestinya ya kesembuhan terjadi kalau saya sembuh ya mestinya teman teman juga bisa sembuh walaupun istilah sembuh ini kan untuk kanker dan diabetes kolesterol itu kan bukan istilah sembuh ya disebutnya kan penyintas gitu ya dalam arti kalau saya makan nasinya nabrak ya waduh kan dulu saya sembuh istilahnya saya anggap sembuh 2010 tujuh tahun saya nggak minum obat nggak suntik insulin lalu saya pikir ya memang sebagain dengan istilah sembuh ya makanlah namanya bakmi buah yang manis apalagi ke Australia gula saya naik lagi itu 2017 maka saya terus, terus sadar itu adalah pengalaman jadi sadar ya pola hidup namanya udah nggak makan nasi itu ya seumur hidup gitu ya ya memang awalnya sengsara awalnya sengsara gimana misalnya 40 tahun makan nasi tiba-tiba enggak, maka boleh bertahap. Nah, di sinilah kalau mau kecuali yang memang niat ya, niat ikhtiar, udah pokoknya nasi tidak, Pak mi tidak, ini tidak begitu. Itu aja sengsara kok gantinya apa? Ya gantinya apuket, gitu ya, gantinya sayur, gantinya agar-agar. Ya itu kalau emang niat. Tapi kalau mau pelan-pelan, ya, pelan-pelan ya kita ganti nasinya dengan pisang kuroho, pisang kepo hijau, ubi ungu, kata waktu begitu. Ini pergantian kalau pakai masa pergantian itu pasti gulanya tidak akan turun dengan drastis, tetapi hidupnya lebih nyaman. Nah, karena turunnya tidak drastis, lepas obatnya juga pelan-pelan. Nah, saya lebih senang yang teknik ini. Jadi kalau misalnya tiga bulan nggak sembuh ya, malah 6 bulan lah. Kalau 6 bulan nggak, paling nggak setahun lah kan gitu ya. Tapi kita menuju ke arah yang pasti. Jadi kalau saya dulu kan obat itu ketika 2017 itu kan balik lagi ke seperti 2009. Metformin pagi 1000 mili, janupiahnya 50 gram. Malamnya metformin lagi 1000 MG gram, 4 gram. Nah, bolehlah saya program penurunan obat. Glimeperit yang 1000-1000 itu beli alat pemecah. Di apotek alat untuk belah obat. Karena obat itu harganya 500 mg sama 1000 Mg itu harganya hampir sama. Jadi beli yang 1000 tapi dibelah dua. <laughs> kan dia semua orang tua saya sakiri gitu ya jadi periodnya yang 1000 dibelah dua Janubiah yang 50 Mg ini karena yang 50 orang 100 belah ya, 2 jenubiah belah dua, dua semuanya belah dua jadi harusnya pagi 2 malam 2 menjadi pagi 4 malam 4 Nah itu tak kurangin satu kurangin satu kurangin satu kurangin satu nah waktu mengurangin misalnya kan gli Metformin, metformin, metforminnya seribu gram itu menjadi 502 biji, kan? Ini dikurangi kan jadi satu, jadi masih 500 ratus miligram yang palem juga kurangin. Nanti kan janupianya menjadi pagi ini dua butir, dikurangi satu masih separuh. Jadi ketika minum itu masih ada kombinasi antara pagi itu 500 ratus miligramnya metformin sama separuhnya dua puluh lima miligramnya Jadi pakai mengurangi itu satu demi satu gitu ya sampai nggak minum lagi. Nah kalau sudah nggak minum lagi, tapi kontrol gulanya. Pokoknya kalau saya patokannya gula di atas 120 daripada saya fluktuatif, saya tetap minum tapi hanya tinggal metformin yang paling enteng kan dan juga paling murah, 500 miligram ya sehari satu kali. Jadi kalau makannya ketat, waduh tas gula di bawah 100 ya udah malah gak usah minum. Malah saya kalau karena di bawah 100 makannya nabrak tapi nabraknya itu saya pilih misalnya manggis. Manggis itu bagus banget untuk ambeien. Ya, untuk wasir ya, maka saya makan agak manis. Ya, makan cuma satu tapi tidak lima gitu kan. Makan satu pun saya ambil kulit galemnya karena di situ ada obat diabetes juga ya, obat ambeiennya juga, ada antioksidan super juga. Ambil kulit dalamnya, ya untal, diuntal gitu, terus kunyah manggisnya satu. Ya, nanti pasti naik naik dikit nggak apa-apa kan kita cat tahu kan tidurnya pulas, olahraga jadi kita nggak ketakutan makan makanan yang mengandung karbohidrat karena kita juga butuh karbohidrat kan untuk energi nah sekarang bicara energi sebelum saya jawab pertanyaan berbahagialah kalau anda punya pankreas itu produksi insulin sama glukagon, ya, atau dengan kata lain yang gampangnya adalah anda, anda punya metabolisme lemak itu bagus. ya Istilah yang paling umum kan diet keto, diet keto itu adalah menggunakan energi dari keton. Keton itu adalah dari lemak, dimana kalau gula atau karbohidrat, ya rantai panjang kan karbohidrat, sukros dipecah-pecah-pecah sama tubuh, jadi dari glukus, lalu glukus ini dipecah jadi energi 8 ATP. Tapi kalau lemak itu 32 ATP. Nah, makanya kalau orang yang metabolisme lemaknya bagus karena tidak semua orang bagus ya sekali lagi kalau punya duit tes DNA ketahuan metabolisme lemaknya bagus ah enak anda udah stop karbo sama sekalipun, pun nggak masalah ya sampai tapi tetap sayurnya dan rempah-rempahnya gitu ya anda pasti tidak lemes kenapa tubuh anda ini metabolisme lemaknya bagus sehingga lemak itu keton itu satu unitnya 32 ATP, ya nggak lemes lah. Malah tenaga Anda 4 kali lipat setelah karbonnya dikurangi pada level yang paling bawah, hanya makan sayur dan rempah-rempah, Anda kuat. Yang masalah adalah kalau ternyata sebenarnya Anda ini juga punya metabolisme lemak jelek. Waktu dikurangi karbonnya, atau punya resistensi insulin, gulanya di darah, nggak masuk ke sel, tapi metabolisme lemaknya jelek. Jadi ada orang yang metabolisme lemaknya jelek. Jadi bakar ketonnya ini jelek. Ya pasti lemes lah. Nah ini butuh, -butuh kombinasi yang... Jadi sebenarnya bakar karbonnya gampang. ya Tapi kebanyakan. Tapi ketika mulai mengurangi karbohidrat, lemes terus-menerus. ini nah, Sebenarnya lemes itu bisa karena metabolisme tubuhnya itu tidak bagus dalam membakar lemak. Makanya orang-orang tes DNA ketahuan, wah ini metap lemaknya jelek, jelek, jelek, jelek. Kalau kayak gini ini apa namanya, diet karbonya kerendahan pasti lemas. Maka tetap harus makan karbo untuk energi, tapi secukupnya. Secukupnya itu gini, misalnya kita itu kan ketahuan ya kalau tes, tes pakai timbangan digital itu kita punya. Rata-rata energi yang kita butuhkan tanpa olahraga khusus, gitu. Misalnya kalau 1.500 kalori, nah kita masih bisa makan karbo yang kira-kira sampai 500 atau 800 kalori, yang paling tidak kita nggak lemes. Tapi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nggak kebakar, nggak kebakar, jadi gula, jadi gula, gulanya udah darah naik. Jadi kita yang orang yang lemes-lemes itu, ya jangan-jangan metabolisme lemaknya jelek. Ya, kalau mau punya Kepastian di atas DNA, kalau nggak mau tes, Pak, bisa juga bukan metabolisme lemahnya jelek, tapi butuh masa penyesuaian. Ya, kalau butuh masa penyesuaian ini, biasanya kalau orang makin muda, penyesuaiannya bagus sehingga lama-lama, oh, nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, juga nggak lemes. Karena lemes tuh kadang-kadang begini, ya, lemes itu bisa betul-betul tidak ada energi, bisa sugesti, kan? <kana> enggak, karena enggak makan nasi lemes nih itu itu sebenarnya gelisah gitu loh. Ya itu gelisah. Jadi kadang manusia itu kan susah banget ini bener apa enggak gitu loh ya. Nah, kalau penyesuaian ya Anda bisa coba coba coba coba sampai akhirnya ketemu. Nah, dengan demikian maka lama-lama nanti kalau dites resistensi insulin udah hijau ya, ya gulanya yang paling bagus HbA1c. Tapi kalau mau ngelihat juga resistensi insulinnya udah bagus apa enggak. Yang murah itu ya QRMA ya, masalah akurat kan nggak ada yang akurat, tapi indikator aja. Oh, resistensi insulinnya udah hijau itu misalnya dengan dengan DNA itu mahal, ya kan? Tes untuk hal itu kan tes DNA itu kalau lengkap kan yang genomika itu kan sembilan juta belum termasuk meal plan. Tapi kalau QRMA malah banyak yang gratisan kan, alatnya cuma dua setengah juta <laughs> punya alatnya itu kan, dokter Mira. Michael Sugiardi kalau di Bandung Ibu Sinta ya di Surabaya Dokter Sasa ternyata dokter-dokter dalam jaringan kita banyak banyak yang punya alat QRMA, saya sih nggak beli ya itu bisa melihat uh, tingkat resistensi insulin misalnya gitu atau kondisi pankreas ya nah dengan ini semuanya ya kita berharap ya mudah-mudahan betul-betul sembuh dalam arti pankreasnya sembuh resistensi insulinnya sembuh. Tapi tetap ya kayak orang itu gini loh. Kita pernah patah tulang, apalagi patah tulangnya di umur 40 tahun ke atas, ya, sembuh tapi ya cacat kan gitu kan. Kalau anak kecil kuat banget itu, ya, masa pertumbuhan. Nah, saya sembuh dari diabetes. Nggak ya, nggak minum obat, nggak suntik insulin, tapi kan pengalaman saya 7 tahun kemudian ternyata saya kambuh lagi. Istilahnya itu kayak Ya namanya pernah patah tulang, patahnya umur tua, nyambungnya pasti nggak sekuat sama yang tidak pernah patah tulang. Makanya paling benar atau paling bagus adalah setelah gulanya di bawah seratus pun kayak Dokter Mira gitu kan, ya dia terusin aja itu makannya begitu. Dan saya mengagumi benar-benar Dr. Dokter Mira itu dalam hal konsistensinya untuk low carb, itu luar biasa ya makannya hanya apuket sayur-sayur pun dia nggak makan sayur yang buah-buahan kayak sayur labu lah sayur tomat sayur wortel, akar dan daun 6 tahun ya gulanya di bawah 100. kalau saya terus terang sayur saya udah masih, kalau bicara sayur saya makan semuanya ya sayur wortel, sayur labu sayur apa itu namanya pumpkin itu tak makan semuanya maka gula saya itu ya seratus seratus dan saya happy di situ ya bahkan karena kalau di atas 120 ya saya ambil sepeda saya jalan kaki sambil berjemur sepedaan malamnya kalau sepedaan capek tidurnya pasti pulas. atau kadang ngolah nafas ya besok turun lagi gitu ya jadi target saya cukup tidak idealis sampai gula dua digit gitu ya saya di bawah bangun ini gula ngomong bicara gula darah bangun tidur ya bangun tidur di bawah 120 aja sudah happy Ya, walaupun kalau mau ideal ya harusnya 70 kan, atau bahkan di bawah 2 digit. Tapi bisa segitu aja sudah happy. Nanti makan naik 180, 172 jam setelah makan, tapi 4 jam setelah makan kembali lagi sekitar 100. Maka ada yang menyebutnya kan namanya Uji V terbalik, jadi kayak huruf V kan. Sebelum makan 80 atau 90, makan 150. 2 jam lagi jadi 4 jam setelah makan balik lagi di bawah 100. Jadi kayak V terbalik. Orang diape itu biasanya sebelum makan misalnya 100, makan 150, 2 jam lagi ya segitu aja terus gulanya melayang-layang di darah, nggak balik turun lagi. Nah, kalau balik turun lagi berarti kalau tadinya selama ini dia pankreasnya jelek, nggak bikin insulin, insulin sudah sudah sudah bagus. Tapi kan orang diabetes bukan hanya nggak ada insulin, bukan pankreasnya jelek. Pankreasnya bagus, insulinnya banyak, tapi resistensi insulin gitu loh. Nah, kalau resistensi insulin itu perjuangannya jauh lebih panjang ya tapi pasti bisa oke okay. sekarang saya akan menjawab pertanyaan ya Oh iya ini pasti sebelah oke, nanti pas sambil jawab pertanyaannya saya tunjukkan barang-barang makanan saya cemilan saya ya saya jawab yang e, berhubungan dengan dia diabetes dulu ya ya dan yang kesemutan dan segala macam nanti aja telah selesai saya top rekamannya ya. e, saya jawab ya ada kesemutan ada makan gluten. oke okay. Bagaimana dengan buah kundur atau bigo menurut dokter praktif buah kundur bagus ya. Jadi beberapa buah ya walaupun itu buah tapi bagus untuk orang diabet. Itu kan buah kundur, bigo, pisang goroho, pisang kepok ijo. Jadi ini kan makanan yang dari turun-temurun dipakai untuk mengobati diabet. Buah apalagi kalau di India tapi sekarang di Indonesia juga banyak yang kayak berlendir itu namanya? okra ya, buah okra itu juga untuk orang diabet. Buah pare. Pare itu kan buah, ya kan? Nah, kalau saya termasuk yang setuju dengan memang secara turun-temurun secara tradisional bahkan dipakai untuk pengobatan. Ya. Nah, ibu saya diabet. Tapi memang ibu saya nggak lepas obat ya. Ibu saya diabet dipanggil Tuhan umur 84. Dan itu akhir hidupnya tidak cuci darah. Tapi memang minum obat seumur hidup nah itu nasinya itu diganti dengan pisang kepok. Jadi ibu saya setiap hari makan pisang kepok hijau yang masih kemelampau, jangan yang matang, dikukus. Gitu ya. Ya, memang enggak lepas obat. Tapi kan enggak cuci darah, hidupnya sehat sampai umur 84 itu ya enggak di kursi roda. Ya, umur 83 masih ceramah kayak saya sukanya ceramah ya keturunan kan. Jadi kalau saya kalau ada ini baru ditemukan ini Malah saya ragu-ragu. <laughs> kalau yang udah turun temurun, kalau saya pergi ke Sumat ke Manado gitu, ya. Sulawesi, sih, Kalau di sini orang diabetes makan apa sih gitu? Itu loh Pak, pisang guru itu Pak gitu. Tapi gua enak Pak kecut Pak gitu. Kalau nggak enak mah udah biasa lah, saya udah biasa makan nggak enak. Otak saya kan saya makan tuh nggak pakai mulut, pakai otak. Ini bagus nih saya makan. <laughs> Jadi kalau itu saya percaya. Nah tapi sekali lagi sebenarnya masih ada yang namanya orang bilang itu cocok-cocokan. Tapi cocok cocokan itu sebenarnya ilmiah, loh. Yaitu DNA, ya. Tapi DNA sendiri, ilmunya eh, belum banyak. Dari saya bilang eh, tesnya masih mahal, ya. Maka paling bagus itu sebenarnya coba aja, ya. Coba sayur pare, misalnya, ya. Walaupun ilmunya kan, kalau buah itu karbunya tinggi, maka sayur pun hanya yang akar, batang, daun. Tapi coba makan pare, ya. Tapi memang orang yang sedang eksplorasi itu harus rajin ngetes tiap hari. Jadi semuanya jangan berubah berubah gitu ya. Minggu ini, saat atau bulan ini makan kundur gitu seminggu, membaik. Gitu. Asal yang lain sama ya. Makan kundur, malamnya gelisah marah ya pasti gulanya naik. Karena marah itu kortisol. Kortisol itu menekan insulin. Ya, maka jaga hatinya juga ini pertanyaan yang direct message pagi Pak ada yang berkata jangan terlalu banyak makan sayur nanti asam urat ya bener juga kalau orang itu jadi asam urat itu apa sih jadi semuanya itu nggak boleh berlebihan ya jangan terlalu banyak ya bener ya terlalu banyak vitamin C mual terlalu banyak minum air alkali alkalosis alkalosis itu darahnya 88 masuk rumah sakit loh nanti darah itu 7,45 ya paling bawah 735 itu buat bicara darah. Maka semuanya nggak boleh terlalu ya, terlalu banyak kecuali yang bermasalah dengan pH tubuh gitu kan. Biasanya orang kanker, kalau dia diabetes nggak terlalu ya, ada juga yang bermasalah dengan pH tubuh. Ya, maka cek gas darah di rumah sakit. Jadi yang terlalu itu nggak bagus. Nah, asam urat itu, kalau kita bicara asam urat, waduh, itu kayak bisa bisa bicara kayak kolesterol gitu ya. Ini dibutuhkan tubuh untuk bikin hormon. Ini wah, kolesterol itu sehat, eh, sama asam urat itu sehat. Asam urat, uric acid itu antioksidan, dibutuhkan karena dibutuhkan maka ada batas minimalnya, kan? Tapi juga ada batas maksimalnya. Sama juga kolesterol, saya setuju dengan dokter-dokter yang mengajarkan ada batas maksimal. ya kan ada dokter yang memang dokter ini juga berbeda pendapat ya nggak apa-apa kolesterol tiga 400 empat nggak apa-apa saya 50% setuju <laughs> kenapa lima setuju kolesterol itu untuk bahan hormon tadi kan mau imbangan hormon ya kan apalagi untuk laki-laki waduh hormon laki-laki testosteron itu butuh butuh kolesterol bahkan hormon-hormon yang lain itu bahan baku hormon itu jadi kolesterol itu bagus banget itu itu itu kesehatan tetapi kenapa ada batas atasnya? Karena kalau orang marah misalnya ya, orang marah ini tidak diabet, ya, enggak ngomong enggak diabet, enggak ada diabet, ada diabet. Ya, marah ya, begitu marah kan tubuh siapkan energi. Maka kortisol dilepas. Kortisol dilepas, kortisol itu menekan insulin, maka orang diabet itu harus jaga kortisol, ya, jaga emosi, jangan marah, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, ini kortisol. Sekarang kita tidak diabet saya aman pak, kolesterol saya 400, saya nggak pegel-pegel, aman. kolesterol bagus pak, penting pak, bener, bener semuanya. saya punya teman dokter Cinta juga seling begitu. Kata, apa-apa pak Jarot. kolesterol 300, ratus nggak apa-apa pak. <tak> <tak> tapi saya bilang begini loh, nggak apa-apa itu selama gulanya rendah, ya kan saya aman pak, saya nggak diabetes pak, oke. marah, ngamuk ya kan, ngamuk, kok. Untuk ngamuk, untuk marah ini secara insting, secara sistem, tubuh masuk dalam fight atau flight mode. Maka kortisol dilepas, insulin ditekan, gula dilepas. Kenapa gula dilepas? Karena marah, mau berantem, siapkan energi. Nah, waktu gulanya dilepas, walaupun tidak diabetes, marah, itu gula bisa 300-400. Gulanya 300-400, ketemu kolesterol 400, kental. Karena kental, maka stroke. Itu ya, udah kental darahnya, jantungnya geduk-geduk, geduk-geduk yang kental di pompa kena pembuluh darah yang sempit, stroke. Makanya yang namanya bagus, tetap ada batas atasnya. Kolesterol pun tidak boleh terlalu banyak kalau mau aman. Tapi kalau teman-teman gini, saya meditasinya kuat, kok, Pak. Saya yakin deh, mobil saya digebukin hancur pun saya akan marah. Gitu. Anak saya dianiaya, sampai berdarah saya akan marah. Ya aman, ada kolesterol tingginya aman. Tapi kalau Anda masih manusia yang ada emosinya, kalau saya tetap menyarankan kolesterol itu, oke, okay, kalau dokter bilang laki-laki 200, sepatusnya wanita 180. Kalau saya 250, oke okay lah. Gitu loh ya. Saya juga setuju dengan kolesterol itu aman. Tapi juga jangan dikasih 100. Karena siapa yang menjamin kita tidak akan marah dalam hidup ini. Karena begitu marah, gulanya naik. Gula naik, ketemu kolesterol tinggi, kental. Nah, sama juga asam urat. Asam urat itu antioksidan yang bagus banget, urat asid. Makanya ada batas minimalnya. Kalau kekurangan ya bermasalah. Tapi jangan kelebihan. Nah, asam kalau bicara asam urat, ya karena kebanyakan orang gula juga bisa menrembet ke asam urat kan, karena ngurangin karbo, nambah sayur. Tapi saya yang bikin asam urat itu bukan sayurnya kalau orang diabet ya. Orang diabet lo karbo lalu makan daging-dagingan. Nah, dagingannya apa? Sekali lagi, kalau orang diabet mau makan banyak daging, dagingnya pun harus dipilih yang purinnya rendah. Karena purin itulah bahan baku punya asam urat. Maka purin purin itu dimana? di mana? Di jeroan, di lemak-lemaknya ya walaupun orang diet keto Kan saya bakar lemak, jadi makan lemak banyak-banyak nggak -banyak, apa-apa. Nggak apa-apa, lemak yang baik tetap. Pilih lemak yang baik, supaya nanti asam uratnya nggak naik. Makan sayuran sebenarnya pengaruhnya pada asam urat nggak setinggi dari daging-dagingan atau jeru-jeruan. Ya. Purin dari situ. Lalu yang kedua, gorengan. Jadi bukan kacangnya. Ini mungkin tak Tunjukin kealian ya ngomong di sini. Ngomongin ngomong pas ngomongin asam urat. Eh, mana tadi? Wah, sorry. Nggak disiapin, Tadi lah, saya pikir. Saya makan kacang, tapi juga ada batasnya. Satu hari, satu genggam. Kalau tangannya gede, ya segenggam. Tangannya kecil, genggam, tapi segenggam begini. Jadi, kira-kira itu sepuluh butir sehari. Kacang sepuluh butir itu kacang metenya satu atau dua. Ada kacang almond, ada kacang mita, kacang apa? Kalau saya beli, kalau pas ke luar negeri atau pergi di Indonesia aja, di kayak Hero, kayak Rans Market, itu ada aneka kacang-kacangan, ada kacang berhasil beli dikit, dikit, tak campur. Jadi, kacang berhasil itu bakal kita sih ya. Satu harinya boleh satu butir. Nah, itu nggak akan asam urat. Nah, sayur sekarang yang bikin asam urat itu apa? Sebenarnya itu bukan asam uratnya ya, tapi ketika urat asid itu ketemu zat besi. Nah, itu dia. Nah, makanya yang dihindari oleh orang asam urat itu sayur yang banyak mengandung zat besi. Apa itu? Bayam atau yang ijunya tua. Ya, yang warna ijo tua. Ijo bayam, singkong dan juga kelor sebenarnya. ya. Makanya kelor, tapi kelor itu ada singnya. Kelor itu disebut sampai herbal make, ya susu herbal itu kelor. Saya makan satu hari satu jumput kelor. Jadi kalau pagi saya makan dua telor, sehari saya makan empat sampai lima telor. Semuanya direbus. Tapi ada satu yang digoreng untuk dicampuri kelor. Satu jumput tiap hari satu jumput sudah cukup. Nah sayurnya banyak sayur aman selama ilmunya Tan Sutian, ilmunya Ihsan Badrachotata, Pak Wogelun itu sama. Sayur itu harus multi -color. Jadi jangan makan cah kangkung, jangan cuma hijau aja. Paling bagus tuh apa? Pecel. Ada bunga apa? Bunga kalau di Jawa Timur itu <laughs> yang warnanya kuning itu loh ya. Ada ada warna kuning, ada timun yang putih, ada toge putihnya juga, ada sayur hijaunya. Pecel tuh lengkap ya atau kalau kalau orang tionghoa capcai ada sepuluh macam ya lodeh nah itu sayur-sayur yang dalam satu sayur itu jenisnya lengkap itu paling bagus tapi kalau anda suka kangkung ya hari ini kangkung besok toge ya jadi satu yang satu warna satu warna gitu seminggu satu kali aja nah kalau sayur itu warnanya lengkap ini ilmunya yang digampangkan namanya food combining food balancing di mana dalam satu minggu semua warna harus masuk. Ini ilmu yang digampangkan, kan? Kalau kalau, kalau jelimetnya gini, kuning itu karoten, merah itu beta karoten, hijau itu ini. Kalau ini kebanyakan nanti ototnya pegel. Nah ini anti pegelnya, gitu ya. Itu biar pak boruto aja ngajar, gitu ya. Kalau saya gampangnya aja, oh hari ini saya minumnya jus sirsat, oke besok jus apuket, gitu ya. Besok payah. Segala lagi kalau saya buah masih saya tabrak-tabrak dikit. Kalau gula 120 saya olahraga aja tapi saya dapat nutrisi mikronutrien gitu loh ya. Atau sekarang kan saya kenal jus pro, Maka buah aneka warna itu saya fermentasi aja. Gulanya masih ada, masih. Kalau punya faktometer itu bisa dites gulanya berapa. Tapi pasti sudah low. Selama low ya, bakmi tidak roti tidak nasi tidak ya jus pro enggak masalah. Jangan udah jus pro, nasi juga, bakmi juga, roti juga gitu ya nah Ini nanti asam urat itu sebenarnya kalau kita kebanyakan hijutnya. Maka kita hidupnya harus imbang. kan Termasuk bahkan sayur pun harus imbang. Semua warna harus ada dalam satu minggu. Kalau ada buka kulkas saya, itu semua buah aneka warna ada. ya Dulu waktu saya belum kambuh lagi, itu tak makan semuanya. Sekarang istri saya makan semua itu. Kalau saya, semua itu tak <laughs> jadi jus bro. Jadi jus bro saya itu bahannya buah semua warna. Bahkan kalau klasik enzim, itu saya bikin klasik enzim, ya, itu sekali bikin saya 15 liter itu 32 macam buah. Nah, sama juga sayur ya, makanlah semua jenis sayur supaya aman dari asam urat. Tuhan tuh hebat banget, kok. Dia ciptakan ini ada ininya, ini ada ininya. Kalau sayur dan buah itu dicampur-campur relatif aman ya dalam arti nggak kayak obat, ini jangan ketemu ini gitu ya. oke Saya jawab lagi. sum ini ada rekamannya pasti ya. Lutut saya sakit. Oke, nanti setelah saya stop rekamannya, saya akan jawab. DNA juga, nanti saya jawab terpisah aja. Terpisah batu, enggak ada hubungan dengan diabetes. Apakah jus probiotik itu sama dengan cuka apel? Oke. Yang masih ada hubungannya probiotik ya. Jadi apa bedanya cuka apel, klasik enzim, jus pro, kefir, kombucha, TPC, dan lain-lain. Oke. Tidak semua hasil fermentasi itu probiotik. Ya, kalau lengkapnya di modul sehat dengan probiotik atau probiotik prebiotik yang dari saya dua jam sama Ira Sigar. Ya, tapi sekarang singkatnya aja, tidak semua produk fermentasi itu probiotik. Misalnya fermentasi pakai ragi tape, hasilnya malah alkohol. Jadi misalnya, probiotik bagus ya fermentasi ya. Kalau gitu kita orang diabetes makan tape? nanti gulanya 700 mati loh, mohon maaf ya meninggal dunia kayak binatang aja mati gitu jadi tidak semua fermentasi itu bagus ya tergantung yang dihasilkan nah fermentasi yang karena mikroba baik itu disebut probiotik apa itu yogurt yakult tempe kombucha kimchi ya bahkan dak coklat itu itu masih ada probiotiknya juga Ya, ini probiotik jadi memang mengandung banyak probiotik hasil fermentasi tapi tidak ada probiotiknya anggur ya cuka apel itu hasil fermentasi tapi nggak ada probiotiknya ya nah klasik enzim ada sedikit maka namanya klasik enzim karena difermentasi selama setahun ya sebulan itu aja proses fermentasinya sudah hampir selesai kalau bikin ekoenzim itu Setiga bulan. Sebulan itu fermentasinya sudah hampir selesai, maka sudah tidak keluar gas lagi. Yang ada apa? Dilanjutkan dengan proses, namanya, ya kalau gampangnya bahasa Indonesia, pelarutan atau ekstrasi. Jadi, kandungan yang ada dalam daging, kulit buah, buah itu diekstrak semuanya, dilarutkan, bahkan mikrobanya ini juga menghasilkan enzim. Selain enzim yang ada di buah-buahan, atau di kulit buah, maka mikrobanya ini mengeluarkan enzim. Sampai gulanya habis, maka kalau fermentasi satu tahun, ya, kalau saya bikin lactic enzimen satu tahun itu gulanya habis. Ya. Nah kalau, justru, kenapa cuma empat hari? Karena pakai biang. Nanti dibahasnya di probiotik saya udah bahas ya. Tapi dengan dengan fermentasi yang lama, kayak anggur itu diperam. Bahkan sebelum diperam selesai fermentasi diangkatkan dulu, kayak dipasteurisasi bakterinya mati lalu diperam. Yang terjadi ekstraksi. Maka ketika jadi anggur sudah nggak ada mikrobanya menjadi klasik enzim ada mikrobanya sedikit. Sudah jadi cuka apel. Mikrobanya sedikit tapi dia ada enzimnya, ada asamnya, ada asam organiknya, ada fitokimianya. Maka dalam klasik enzim ada ada enzim, ada asam organik, ada fitokimia sama juga di ekoenzim itu ada mikrobanya, ada enzimnya, namanya juga ekoenzim itu kekuatan enzimnya ini. Ya, untuk enzim pernah beli odol enzim mereknya pun enzim itu kan non kimia itu enzim jadi enzim itu juga bisa untuk membunuh bakteri apalagi ada kalau ekoenzim. enzim selain enzim ada mikroba baiknya mikroba baiknya bunuh mikroba jahat enzimnya pun ada proses namanya enzimatik atau fungsi-fungsi enzim untuk desinfektan untuk pengobatan dan sebagainya nah cuka apel itu tidak ada probiotiknya tapi sehat karena dia ada asam organik fitokimia dan enzim kalau juice pro itu namanya bukan jus enzim tapi juice pro probiotik karena fermentasinya 3 4 hari, 5 hari, 6 hari probiotiknya masih aktif-aktifnya. Maka membandingkan juice pro dengan klasik enzim itu ini, ini enzimnya banyak. Ya, apalagi kalau kayak kayak classic enzim, probiotiknya ada dikit banget, itu pun sudah pada tidur. Nah, kalau probiotik, jus pro itu enzimnya ada yang ada di buah-buahan sama ada mikroba baiknya mikroba baik dalam tubuh nanti jadi pabrik enzim jadi kita masukkan pabrik enzim tapi jus pro juga ada enzimnya enzim yang ada di buah-buahan nanti probiotiknya ketika sebagian mati sebagian hidup dalam tubuh kita nggak semuanya hidup ya hanya yang bertahan yang bertahan itu hanya akan produksi enzim di dalam tubuh kita ya probiotik itu probiotik kalau jus pro Ya, atau TPC yang yang sedang aktif-aktifnya difermentasi itu probiotiknya udah pasti hidup. Kalau kita minum kapsul probiotik ya itu pasti bebas gula sih. Tapi kapsul itu kan probiotik dikeringkan, di diblender, dihancurin, dikapsulin. Itu probiotiknya dalam keadaan dorman atau tidur. Nah karena tidur, katakanlah ini mengandung satu juta probiotik. Ya kalau yang hidup mungkin tinggal sepuluh ribu masuk ke perut kena anget kena suhu ada gula ya ada basah dia hidup lagi gitu nah kalau minum jus pro kefir ini kefir nih ya di ada kefir ya kefir nih kalau kecut anda boleh tambahkan kalau diabet, ini santen ya santen ya ini santen santen nggak usah sebut mereknya ya tapi ini kalau yang sibuk ya saya pakai ini aja nggak mau ngerepotin pembantu suruh bikin santan murni terus ya sekali sekali saya Pakai santan ini tapi nggak dipanasin ya, dicampur dengan kefir, jadi kefir campur santan agak gurih kecutnya berkurang. Atau kalau nggak mau santan karena ada kolesterol, ya kefirnya setengah gelas kasih air satu gelas. Nah itu karena ini baru difermentasi, maka probiotiknya itu dalam keadaan aktif. Ya itu kenapa saya memilih probiotik yang bikin sendiri. Ya, kalau udah didiamkan dibikin bubuk, ya, ya sudah pada tidur. Jadi juga apel ya gunanya beda-beda termasuk juga kekuatan enzim atau fitokimia yang ada di juga apel itu bisa untuk nyuci sayur ya sama juspro juga bisa Anda encerkan seribu kali aja nanti bakterinya mati dalam 10 menit tapi kalau untuk melarutkan pestisida yang di dan buah itu 40 menit baik ekoenzim ataupun juspro butuh waktu 40 menit ya jadi bisa untuk juspro itu untuk nyuci sayur bisa juga buah kundur apa masuk ke Google aja ketik buah kundur nanti muncul ya. Beli go, masuk ke, nanya di Google jauh lebih cepat sampai ada gambar gambarnya. Kalau saya mesti buka Google juga ya. Oke uh, rekaman ya bunga turi betul pecol dengan bunga turi ada kadang kebleng. Gula Pak Jarod selalu duluan, gula darah atau kapan bangun tidur. Ya, bangun tidur, takaran minum jus pro Kefir satu hari dua gelas malam. Kalau saya biasanya jadi kebiasaan ya, makan malam itu kefir satu gelas, makan siang itu jus pro satu gelas. Sudah cukup, sudah cukup dari segi antioksidan, cukup vitamin, cukup ya. probiotik cukup sekali lagi. Semua yang baik, kayak tadi sayur kebanyakan asam urat ya. Betul, kalau probiotik masuk aja Google bahaya kebanyakan probiotik nanti kan dari halodoc dari sehat.com muncul semuanya bahaya kebanyakan probiotik semuanya kalau kebanyakan tuh bahaya bahaya kebanyakan kolesterol masukin pasti ada yang itu ada benernya ya kalau ada yang bilang dari nggak apa, apa nggak apa empat nggak apa apa tunggu aja dia marah <laughs> mudah-mudahan jangan <laughs> kalau dia marah beneran gulanya naik ketemu kolesterol tinggi apa kita dengar kabar stroke. setruk setruk gitu ya justru kalau sudah asam lambung aman asal tadi semuanya ya saya tuh mengajarkan minum Juspro pro kefir itu bersamaan dengan makan Kenapa Anda nggak minum Juspro, Anda makan sampai di lambung tubuh lambung akan produksi HCL karena kalau makan itu sampai di lambung ph-nya harus 285 makanya kalau pas makan jangan minum air alkali Sejam kemudian, minum air alkali. Sebelumnya, air alkali. Pas makan, minumlah jus pro atau kefir. Karena kalau minum jus pro yang misalnya ke pH-nya 5 atau 4, atau kalau anda, saya fermentasi satu minggu, bukan tiga hari kalau saya, makin kecut. Saya minum saat makan. Maka makanan bercampur dengan kefir atau jus pro, itu makanan sudah cukup asam. Sehingga asam lambung malah tidak keluar banyak-banyak. Seberapa banyak asam lambung yang dikeluarkan, pokoknya target hasilnya, Lambung itu suhunya 38-39, pH-nya 285. Kalau enggak 285, karena Anda makan, minum air kali, makan, minum air kali, keluarin asam lambung terus, enggak 285, maka bakteri patogen masuk ke tubuh malah jadi penyakit. Jadi jangan minum air kali saat makan. ya. Jadi minum jus pro kefir, nanti malah begini, kalau Anda makan campur jus pro, makan campur kefir, Misalnya gini nih, tanpa susulan kefir, asam lambungnya keluar katakanlah 30 mili untuk mencapai 285. Ya itu harus anda belajar soal lambung. Anda belajar biologi nggak waktu SMA dulu ya? PH lambung berapa? Gitu ya Ketik aja di Google. Kalau kita nggak minum minum atau nggak minum jeruk lemon, nggak minum kefir pada waktu makan, ya, lalu maka diproduksilah asam lambung katakanlah 50 mili supaya 285. Tubuh kita kan cerdas. Ya, ada indikatornya, ada sensornya. Anda makan, minum justru satu gelas. Ya, kalau mau 2 gelas, 1 kan gelas? gelas cukup. Gitu ya. Lalu pH-nya menjadi bukan 7, nih sudah 6 atau malah sudah 5. Tapi tidak mungkin 5, karena justru kan 5. Kecampur makanan, jadi 6. Maka bukan 50 mili asam lambungnya keluar, 40 cukup. Berarti dikeluarkan 40 atau 30 mili, sensornya mendeteksi, 285, di-stop. Apa artinya di-stop? artinya asam lambung tidak akan keluar banyak-banyak. HCl-nya -banyak. keluar banyak-banyak. Kenapa? Jangan keluar banyak-banyak. Kadang-kadang asam lambung ini keluarnya otomatis. Jam 12 siang biasa makan, dia keluar. Nah, kalau Anda biasa makan sambil minum banyak-banyak, makanya jangan minum banyak-banyak. Kalau -banyak. minumnya agak-agak lagi, sambil makan, minumnya dikit aja. Soz sudah makan minum banyak sebelum makan minum banyak supaya makanan ini kental lalu nggak untuk 285 nggak punya nggak butuh banyak asam lambung sekarang dibalik yang biasanya salah sambil makan minum lagi minumnya alkali lagi keluarnya 100 mili asam lambung suatu saat anda nggak makan terlambat makan udah biasa 100 mili asam lambung 100 mili asam lambung keluar lambung anda luka itu namanya mah lambungnya nggak luka asam lambung naik ke atas kerongkongan itu namanya GERD GERD itu asam lambung yang naik maka kebiasaan mengeluarkan asam lambung ini, seberapa banyak harus kita atur. Jangan banyak-banyak. Caranya gimana? Justru minum probiotik bersamaan dengan makan. ya Anda dapat tipsnya, nanti Anda malah gerd sama mahnya sembuh. Karena Anda produksi asam lambung nggak banyak-banyak. Dengan diakali, makan itu, makanannya dicampur dengan probiotik yang memang pH-nya rendah. Saat makan. Ya. Nggak Udah, jangan minum jus perut kosong jangan karena itu asam ya perut kosong minum air alkali bagus saya setuju gitu ya jadi segala sesuatu ada waktunya dan ada alasannya kenapa demikian ya alasannya sederhana kok masuk akal gitu ya biangnya jus puru diminum apa dampak nggak masalah ya minum probek itu kayak anda beli kapsul probiotik anda minum Makanya kalau saya ketemu teman-teman yang di Eropa, di Amerika, di Jepang, ya nggak usah pakai Promet, udah, beli kapsul probiotik. Tapi yang kapsul ya, bukan yang pil. Kalau pil kan harus dihancurin. Beli kapsul probiotik, air 5 liter, buah setengah kilo, atau air 2,5 liter, buahnya 1 kilo, kapsul probiotik 2 biji, taburkan 3-4 hari. Jadi, jus, jus probiotik. Biangnya pakai biang kapsul probiotik. Nah Kapsul ini diminum, ya memang dijual buat diminum, sama juga promic itu dijual buat diminum promic itu sebenarnya kayak yakult ya sama cuma yakult dari bahan bahan susu tapi yakult udah ada gulanya ada ininya ada ininya nggak bisa buat biang ya bisa sebenarnya bisa ya anda beli kefir yang udah jadi pun bisa untuk biang juga anda kefir udah jadi anda campur susu kalau nggak jadi itu berarti bakterinya sudah mati cuma rasa kefir kalau kefir itu adanya di di vero ditaruhnya di kulkas nah ya itu berarti bakterinya masih hidup. Kalau ditaruhnya bukan di kulkas, mungkin bukan bukan mati juga ya, mungkin tidur. Nah, kalau bakterinya masih hidup itu bisa untuk biang. Jadi minum biang ya nggak apa-apa ya, memang promek itu dijual untuk diminum. Cuma diajarkan sama produsernya kalau mau irit ya dan mau customize, ibu-ibu suka masak, buah ini, buah itu dicampur loh. Kalau kalau sakit ini buahnya ini, sakitnya bukan akan jadi asik gitu ya. Dan juga jadi murah. Jadi diminum nggak masalah, jadi minum jangka panjang ya kefir saya sudah minum dari 2009. yang bermasalah itu kalau misalnya anda minumlah air kefir satu liter satu hari ya kalau sampai satu liter ya pasti pH darahnya mungkin pH darahnya tetap sama. tapi untuk membuat pH darah 7,45, asamnya nah, harus dibuang untuk membuang asam itu ya makanya kencengnya di asam karena asamnya dibuang. Dibuang nggak nyanda untuk menetralkan pH darah, ambil kalsium dari tulang, jadi kropos, gitu. jadi segala itu, makanya jangan kebanyakan, ya kalau nggak kebanyakan kayak makan sayur kebanyakan jangka panjang ya, wasemurat, minum, minum vitamin C kebanyakan <tuh> perutnya begah, mual, jadi segala itu jangan kebanyakan. Kalau jangan kebanyakan, jangka panjang itu berapa? Ya saya sampai mati nanti saya akan minum jus pro, ya kalau saya ketemu kenal jus pro kan baru 2 tahun, tapi promik saya, eh, tapi kefir saya ketemu kefir 2009, ya, sampai sekarang. Malah mikrobiom saya makin sehat. Bahkan karena saya minum kefir, dulu saya itu laktus intoleran. Bahkan saya dites DNA, sampai sekarang masih laktus intoleran. Jadi secara DNA, saya laktus intoleran. Dan betul itu. Sampai 2009, kalau makan minum susu, mencret, begah, kembung. Udah. Tapi sejak saya minum kefir, kalau saya mau minum susunya itu langsung ini nggak masalah sekarang. Kenapa minum kefir konsisten dari 2009 sampai sekarang dan sampai saya mati nanti membuat bakteri asam laktat itu ada dalam tubuh saya. Orang laktus intoleran karena bakteri asam laktatnya kurang. Nah bakteri asam laktat itu ada dalam jus perut juga, ya, ada dalam kefir juga. Karena bakteri asam laktatnya banyak dalam usus saya, lalu saya makan minum susu yang mengandung laktus. Ya, enggak masalah. diurai sama bakteri, makanya enggak kentut lagi. Minum susu gitu ya, tapi saya tidak mau memperkosa bakteri asam laktat yang dalam perut saya. Ya, jangan dikasih banyak-banyak, ya -banyak. susu ini kerjanya keras, tapi kadang minum sedikit-sedikit enggak -sedikit, apa-apa. Nah, bakteri asam laktat ini juga hanya tidak hanya mengurai laktus, ya, dia juga bisa mengurai karbohidrat, serat, maka serat itu disebut prebiotik. Jadi, serat yang dari sayur. Ya, itu prebiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik. Makanya kalau orang yang dari kecil tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah minum antibiotik, sebenarnya tidak perlu makan probiotik. Tidak perlu. Kenapa? Waktu lahir sudah ada probiotik dalam tubuh kita. Yang penting probiotiknya dikasih makan. Apa makanannya probiotik? Sayur. <laughs> Makanya kalau orang diet nggak makan sayur, ini sebenarnya nggak dapat antioksidan nggak dapat fitokimia, tidak dapat prebiotik. Nah prebiotik nggak ada, probiotiknya mati. Padahal probiotik itu mikrobiom itu, pabrik enzim dalam tubuh. Jadi sayur itu tidak sekedar ini ini itu ya, fungsinya banyak. Makanya kalau kita belajar metabolisme tubuh dan memahaminya secara keseluruhan, maka diet kita itu nggak sepotong. Sepotong itu misalnya terus demi gula rendah enggak ini enggak ini enggak ini enggak ini. Kalau nanti fungsi-fungsi lainnya gimana? Itulah kenapa ada orang yang malnutrisi ketika dietnya hanya betul-betul tidak makan sayur dan bumbu-bumbunya, gitu ya. Eh, sepertinya yang berhubungan dengan diabetes sudah kejawab ya, tinggal saya jawab yang tidak ada hubungannya dengan diabetes ya, tadi yang soal DNA, glukoma, saya naik ke atas lagi aja deh kalau gitu saya jawab sekalian. Tadi kesemutan dan juga kedutan, ya kesemutan dan kedutan itu berhubungan dengan saraf, ya pembuluh darah yang nggak lancar atau ada saraf yang kecepat, maka ini sebenarnya paling gampangnya itu olah nafas, mudah, dan body stretching. Olah nafas yang mana Pak? Olah nafas itu satu kesatuan breathing teknik main fokus itu, kalau Vingvoff, ya. Kalau saya, Vingvoff 2, MBSR, MBCT. Jadi, Vingvoff pun tidak mengajarkan hanya breathing teknik. Makanya, saya di pola hidup sehat itu ada Vingvoff 2 dan MBSR, MBCT. Vingvoff 1 itu hanya pendahuluan, ya. Kalau Mas Gunggung, eh, Mas Gunggung itu banyak menjadi gurunya para... Guru-guru olah nafas di Indonesia ini, dia ada nafas pelan, nafas cepat, olah nafas ritme. Ya, itu dia mengajarkan banyak modul, ada nafas yang cepat, termasuk IVV ini, termasuk ritme cepat, tapi ada nafas pelan. Nah, nafas pelan itu kayak apa? Senci, BSR, MBJT, VITCO, itu nafas pelan. Ya. Nah, itu nanti akan memperlebar pembuluh darah, saraf kejepit lepas, dengan body stretching. Body stretching adalah olahraga, tapi pelan-pelan sambil tarik nafas, kepalanya tunduk, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, kepala ke atas, tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Kalau bisa 12 belas detik ya dua belas detik tunduk, tunduk, tunduk lagi, gitu ya. Nanti goyang kiri, goyang kanan. Memang yang sakit mata, tapi untuk saraf mata ini dari mana? Jalurnya dari otak ke kortek, ke leher, tulang belakang, dari sana baru menyebar lagi cabang, ke telinga, naik ke atas, ke atas, ke mata, maka seluruh saraf tetap harus dilenturkan. Maka ikutin olah nafas, energinya lancar dulu, darahnya lancar dulu, baru body stretching. Sejak saya mengenal bagaimana mengkombinasikan ini, saya nggak pernah olah nafas bimbok 12 rit lagi. Cukup 6 rit. Daripada 2, 12 rit, lebih baik 6 rit sambung body stretching, atau 3 rit sambung body stretching. Ya, nanti yang kesemutan kedutan kelopak mata bermasalah sekalian ya bahkan kayak atas matanya rabun rabun biur-biur, udah sembuh aja ya sembuh karena itu sistem saraf dan eh, sistem saraf eh, dan metabolisme ya Oke saya lanjutkan lagi ke bawah Lutut saya sakit luar biasa, membuat saya sulit berjalan. Oke, ini kalau ikut WA Group belum lama nih diposting. Ya, kalau dari segi makanan, simak modul yang ages. Karena lutut sakit berarti inflamasi, maka dari segi makanan tidak boleh makan yang Aegis-nya tinggi. H tinggi itu memicu inflamasi. Contoh misalnya bacon, daging babi bakar itu EJS-nya 99.000 tapi water fortel hanya 9. Telur cuma 200. Digoreng cuma 400. Ayam 2.000. Di bawah 5.000 masih aman tapi ada makanan-makanan yang sampai puluhan ribu egesnya itu menstimulasi inflamasi. Inflamasi radang, radang maka pasti nyeri, nyeri udah pasti inflamasi. Jadi makanan. Kedua, untuk menaikkan menurunkan radang nyeri, maka harus ada namanya protein kompleks anti nyeri yaitu interleukin 10. Makanya simak Limbof 2 ya, di WA grup sudah dipost Limbof 2 dan inflamasi itu penjelasannya ya tapi tekniknya sama limbah 2 untuk stroke, limbah 2 untuk inflamasi itu kan ya limbah dua itu ya tapi ini kalau bedanya itu waktu workshop dijelaskan kenapa lutut sakit bisa sembuh ya maka lakukan limbah dua lalu lututnya itu senam lutut ini belum lama ini di posisi grup ya mengenai senam untuk lutut ya kalau istri saya bukan sakit lagi nggak bisa berdiri berdiri nggak kuat ya saking sakitnya nggak bisa berdiri digotong ke kamar setelah itu pakai pakai pakai tongkat di airport pakai kursi roda naik sekarang naik turun tangga waktu masalah lantai dua kemarin jalan kaki 9 kilo naik gunung nggak masalah sepedaan nggak masalah ya cepet nih kalau sakit lutut mah sembuhnya ya asal ikutin modulnya ya simak di wa grup baca ya oke terapi es batu boleh ya terapi es batu itu begini itu juga mengurangi inflamasi kenapa ketika orang kedinginan maka secara sistem imun dia juga termasuk produksi interleukin sepuluh antiinflamasi. Makanya kita bicara yang terapi es batu untuk kompres. Orang panas di kompres es batu, tangannya sakit memar kompres es batu. Kenapa di es batu? Ya enak pak. Kenapa enak? Karena produksi interleukin 10. Makanya kalau involve daripada di kompres-kompres berendam aja sekalian. <laughs> Kalau ikut pelajarnya Bimbo, suruh beli es batu satu karung, masukin ke bak berendam sepuluh menit. Kalau nggak bisa ya tiga menit dulu, satu menit dulu, lama-lama bisa 10 menit nggak cukup. Kalau satu karung bisa untuk suami istri tuh ya, satu dulu berendam sepuluh menit, nah gantian gantian. Ya kalau involve pas musim dingin dia ke salju pakai pakai celana kolor ngeligo ini kaosnya pun dicopot ya seluruh murid olah nafasnya diajak naik gunung Kalimantan naik ke Spanyol pergi ke Colorado itu orang lain pakai baju berlapis-lapis dia koloran ngeligo gitu ya wih itu itu imunnya naik interlakin sepuluh naik nyeri sembuh semuanya jadi kalau kita di Jakarta ya beli es batu aja masukin batas, lalu berendam ya atau kalau enggak ya lokal saja lokal tuh sakit lutut lututnya jadi kompres ya beli lembaran-lembaran yang kayak jelly itu masukin kulkas di kompres itu udah itu, itu sedang sedang terapi ya istilahnya itu ice bathing ya cuma itu kan kompres es kalau bathing itu kan mandi maka ada sun bathing Ma, mandi sinar matahari nah ini mandi air es jadi gampang ya Beli es batu, masukin kalau misalnya nggak mau. Repot ya, udahlah, lokal saja. Nyarinya di sini, di sini dikompres gitu ya. Oke, terakhir soal DNA, saya jawab. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan yang lain. Kefir tadi sudah mundur, sudah probiotik, sudah. Oke, terakhir saya jawab. begini. ini oh. oke. Terakhir ya, saya jawab ya karena ada segi waktu ya. Oke. Kemarin ada testimoni katarak sembuh dengan olah yang mana, sekali lagi, olah nafas itu satu kesatuan. Paginya Wim malamnya MBSR, MBCT. Kalau saya menggunakan Wim Hof, anggap aja saya ini Wim ya. Anda harus olah nafas, Breathing teknik sama mind focus. Jadi, Wim itu mengajarkan breathing teknik sama mind focus. Nah, kalau di pola hidup sehat, mind focus itu adalah MBSR, MBCT. Jadi, sakit saya kanker, Pak. Ya, ini diabetes, Pak. Ya, ini ya, nanti kalau Mas, nanti saya akan panggil dari Kemis Mas Gunggung, -Gung. tapi kita mau kankernya dulu, gitu ya. Nah, nanti pasti ada ritme-ritme tertentu, tapi nggak boleh langsung di situ. Sama juga, kita terjepit di leher, olah nafas dulu, ya, boleh win Hof. boleh body scan, gerakan tangan, gerakan kaki dulu, leher, sakit leher, Pak. Tubuh ini satu kesatuan. Kita harus lenturkan semua badan dulu, nanti pas bagian leher lebih sering. Ya, Jangan satu, dua, tiga, empat. Itu bang olahraga, bukan body stretching. Di-stretch, ya, miring tertentu, tarik nafas, lepas nafas supaya lancar. Nah Makanya kalau body mulai ikut body stretching, sebaiknya yang minum anti nyeri-anti nyeri, lepas. Yang minum obat anti sakit, lepas. Tujuannya apa? Sakit. Oke, berarti segini aja. Enggak sakit, berarti segini. Miring, sakit di sini enggak sakit terus kan? sampai nanti, sampai sini enggak sakit, sudah sembuh. Jadi gunanya melepas obat di sakit itu, kita tahu batasnya. sakit, oke stop. Enggak sakit terus, muter, muter, muter sampai kita kayak pelintir itu pinggangnya ya, di pelintir, pelintir, pelintir, printer, lemes, lemes, lemes. sarafnya lepas, tapi kalau punya sakit pinggang, lagi kita printer badan kita sakit, berarti stop dulu. Stop dulu sampai di situ. ya. Ganti arah sebaliknya. Oh, arah sebaliknya nggak sakit. Jadi kan kita ada gerakan gini. Angkat kaki pelan-pelan, jatuhkan ke samping. Sakit. Oke, okay, jangan. Kalau gitu cukup angkat ke atas kakinya, terus turunkan lagi. Kakinya diangkat, turunkan lagi. Ya Udah bisa, coba ke samping lagi nanti. Oh, bisa. Cukupnya lagi, waktu turunkan kakinya ke samping, kakinya ini ke arah tangan. Ya Sama juga kita angkat nafas, tarah, tarah, turunkan nafas, kita bungkukkan badan lama-lama kita tangan ini jarinya nyentuh lantai. Lama-lama telapak tangan kita bluk bisa nyentuh lantai. Jadi pinggangnya diputer-puter-puter-puter puter, puter, tapi pelan-pelan. Ya, begitu sakit berhenti. Itu namanya body stretching. Nanti darahnya lancar, ya. Sembuhnya itu bisa di matanya sembuh. Karena seluruh tubuh darahnya lancar. Ya, lehernya sembuh, pundaknya sembuh kan gitu ya. Jadi ketika Kesembuhan kayak katarak, itu pun juga tetap harus body di stretching di mana seluruh tubuh dilancarkan. Kalau Makanya olah nafas senci itu dungguan. Kalau orang sudah olah nafas 50-60 jam, paling minim katanya biasanya 40 jam. Terus terang, saya tidak mendalami senci, mendalami tapi nggak praktek. Ya Orang olah nafas, nggak banyak aturan soal teknik bernafasnya, Tim fokus, sampai energinya dari hidung ke titik ini, titik ini, titik ini, titik ini seputar satu putaran, nah itu namanya dungguan. Nah butuh waktu berapa lama? 40 60 jam. Makanya kenapa satu hari harus tiga jam supaya tiga minggu selesai, gitu ya. Tertibus 14 hari dungguan. itu dimulai kesembuhan. Tiga bulan lagi cek kemo, pet scan bersih. Kan begitu ya. Sama juga diabetes. Butuh itu energinya berputar dengan lancar. Nah sekarang kan ada kelas berbayar olah nafas berbayar satu bulan dua juta saya mulai mengajarkan kombinasi Wim Hof dan Senci karena Senci itu sebenarnya nah, kayak sama mirip banget juga dengan main fokusnya Wim Hof yang di saya MBSR MBCT tapi karena program berbayar ini gurunya dua saya dengan Bu Sinta bukan tiga dengan ayah guru ayahku dan Bu Sinta mengajari Senci maka mulai dikombinasi paginya Wim Hof dua malamnya uh, uh, Senci bahkan bukan malamnya sehari 3 jam Senci maka kita mulai mendengar cerita cerita kalau yang lain 50 jam 60 jam ini tiga jam udah tungguan ya paru-paru bahasa aja kering kanker paru-paru stadium 4 yang kerendem air biasanya disedot tiap dua minggu sekali sekarang nggak disedot lagi ya itu mulai proses kesembuhan nggak bukan kankernya sembuh ya tapi kesembuhan mulai bahkan yang sangat signifikan itu ya cairannya kering jadi itu mulai tungguan istilahnya nah ini ketika olah nafas ini ritme cepat dan pelan dikombinasi nah hasilnya lebih maksimal termasuk untuk jadi olah napas itu tidak katarak olah nafas ini Diabet olah nafas ini enggak Wimhof itu tidak menyasar untuk orang diabet orang sehat sistem imunnya bagus regenerasi sel terjadi maka kalau kita lihat di YouTube kesaksiannya Wimhof orang-orangnya Wimhof gitu ya, murid-muridnya kan autoimun sembuh kanker sembuh diabetes sembuh katarak sembuh sklerosis sembuh di kursi roda lumpuh udah 5 bulan bahkan lebih 2 tahun sembuh weh dasar banget gitu ya karena kesembuhannya regenerasi sel Sistem imun diperbaiki, metabolisme diperbaiki, hormonal seimbang. Maka yang sakit-sakit karena hormon tadi, pola nafas yang mana, kalau pola hidup sehat ini dirinci menjadi 17 belas macam, yaitu semuanya. Tapi dua, tujuh macam itu bisa dikelompokkan dalam dua, bisa dua: ritme cepat, ritme pelan, nafas cepat, nafas pelan, atau Wim Hof dan main fokus. Udah, sini dua kelompok itu aja. Cuma kan, tak saya rinci lagi, ada self healing, ada inner healing, ada personality healing, terus gitu ya, sebenarnya di... John Jin juga ada, nafas gunung, nafas pantai, itu kan sebenarnya kan mindset, karena olah nafas itu perjalanan spiritual yang diubah mindsetnya sama hatinya, mindsetnya bener ya tubuhnya bener, konsepnya kan begitu dari Jonkapacin ya. Oke terakhir, saya anggap terakhir ya karena dari segi waktu soal DNA, DNA itu kalau yang saya ya DNA itu kan banyak ya ada dari pihak lain itu setahu saya sampelnya dikirim ke Hong Kong. Ada pihak lain lagi, perusahaan cukup besar berada di Indonesia tapi perusahaan farmasi, sampelnya dikirim ke Jerman. Ya. Lalu ada juga perusahaan lain, itu lab sebenarnya, ya bukan perusahaan, ya perusahaan tapi tonya lab. Itu sampelnya malah dikirim ke lab kita, gitu ya. Karena kita ini ada lab namanya PT Genetika Indonesia. Lalu lab ini juga ke sama dengan rumah sakit Nah, lab ini kerjasama dengan klik DNA perusahaan marketingnya. Nah, yang dikerjasamakan itu hanya tiga, tiga tes ya. Yang lain kan nggak boleh untuk publik, tapi untuk kebutuhan misalnya dokter ada pasien untuk sakit ini tes DNA ini. Nah, itu dikirim sampel, tapi itu nggak dijual ke publik. Yang dijual ke publik ada tiga saja, yaitu tes DNA cancer marker untuk mengetahui secara DNA ada kanker apa tidak. Ya, bukan berarti dia kanker, loh ya, tapi bapaknya kanker, ibunya kanker, lima bersaudara, ternyata dari lima saudara hanya dua yang punya potensi kanker. Jadi ada, nah, Karena punya potensi, kalau itu makanya disiasati supaya tidak kanker. Jadi orang yang DNA kankernya positif, itu bukan berarti dia kena kanker, tapi ada potensi kanker. Potensinya di mana? Seluruh tubuh sampel DNA-nya ada 22 area potensi kanker panyudara kandung kemih, kanker prostat itu yang mana? Oh, prostat, oke. Malah sekarang tiap hari makan tomat <laughs> seumur hidup nggak akan kena kanker prostat kan gitu? Ya itu DNA kanker, makar. Ada DNA namanya vaskular itu tes DNA untuk mengetahui apakah orang ini punya kecenderungan sakit jantung, gagal jantung dan sebagainya. Kalau iya, disiasati supaya tidak. Itu yang kalau sudah kena jantung ya orang nggak perlu tes lagi, Udah sakit, gitu kan? Yang sehat malah yang tes. Nah Ada satu tes lagi, namanya genomic diet. Dulu genomic diet ini dipecah jadi empat. Di beberapa lab yang lain, namanya genomic diet itu ternyata cuma dua. Ya, padahal ini kalau genomic diet yang di saya itu ada empat, yaitu tes DNA, namanya sport, olahraga cocoknya apa. gitu ya. Saya udah olahraga kok berat badan nggak naik atau nggak turun. ya Olahraga yang tepat, namanya sport, DNA sport. Lalu ada skin DNA, itu kayak vitamin D-nya tuh 1000 IU atau 5000 IU. Ini dokter berbantah bata berdebat melulu. Tes DNA ketahuan. Kamu metabolisme vitamin D, sensitivitas, sensitivitas terhadap vitamin D, itu bagus. 1000 udah cukup, jangan kelebihan. Segala sesuatu ingat kalau kelebihan itu enggak bagus, pasti ada akibat sampingannya, ya. Kalsium jangan kelebihan juga. Nanti pengapuran lah, inilah itulah. Jadi semua orang itu dan ini namanya tuh DNA skin, kulit, karena memang lebih banyak juga untuk kulit. Wah Berjemur jangan 10, kanker loh nanti kamu kanker kulit. Kulit kamu sensitif sinar matahari. Jadi ada dokter yang bilang, berjemur jam 10, tidak jangan, jam 8. Kita bingung sebagai orang awam ini, kenapa berdokter beda pendapat. Semuanya benar sebenarnya. Nanti tes DNA itu ketahuan. Kalau ada, ada tes DNA health, kesehatan ya itu kayak metabolisme kafein, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak. Saya mau kurus, kurangi lemak atau kurangi karbohidrat. Tes DNA ketahuan, ya. Lalu ada lagi tes namanya diet. Nah diet apa yang cocok buat kamu? gitu. Nah dulu ini dijual 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Jadi jadi enam juta. Sekarang ini nggak dijual, ketengan istilahnya. Empat ini lengkap sekaligus. 9,8 juta, gitu, namanya genomic diet. Nah Di lab yang lain, perusahaan lain, ada genomic diet. Tapi ternyata isinya hanya diet dan health. Skinnya nggak ada. Kayak sensitivitas vitamin, sensitivitas mineral, itu nggak ada. Padahal itu sendiri 4 juta. Jadi dia, kok dia cuma 6 juta? Kok Pak koma 9,8? lah ini empat macam, ya, empat areal. 145 DNA. Sedangkan di situ cuma mengenai diet dan health-nya. Dan diet apa yang cocok, ya. Nah itu daftarnya kemana? Seluruh Indonesia, dari Papua sekalipun bisa daftar lewat Mitra DNA. Mitra DNA itu setiap konsumen otomatis jadi mitra. Jadi kalau Anda kenal, oh itu udah ngambil tuh, berarti dia mitra itu. Bisa daftar lewat dia. Daftar lewat dia, dianya dapat komisi 10%. Sama juga, ah, saya lewat Pak Jarod aja, saya nggak kenal yang lain. Kenal Pak Jarot, ah terima kasih ya kan saya dapat komisi. Jadi kalau kita itu jadi ngambil ngambil ngambil, tapi kalau di lab lain nggak ada ya sistem begini ya, anda ke lab yang lain tes tes genomic diet, ya jadi konsumen selesai tes ya sudah good baik gitu kan. Kalau di saya beda, anda daftar tes, otomatis jadi mitra, dapat e-book satu e-book itu satu juta loh, itu dapat lima lagi bukunya ya, dapat e-book, dapat WA group, lalu ada pendampingan konsultasi dokter satu kali dengan dokter biomolekuler DNA dua kali dengan dokter klinis gizi. Nah, untuk yang klinis gizi dan meal plan ini, jadi 9,8 itu tes DNA-nya dan hasilnya 200 halaman dan dijelaskannya. Tambah ribu, itu dapat meal plan. Ya, meal plan itu sampai makan kabel itu berapa gram, gitu, itu meal plan. Kalau yang analisa DNA itu penjelasan 200 halaman itu kamu harus olahraganya pagi. Kamu dagingnya harus ini. Kalau kamu dagingnya salah kamu kena ginjal. itu. Kamu buahnya ini, jangan itu. Nah itu itu DNA. Nah, mil plan itu sudah sampai gramnya. Sehari protein sekian gram ya, jangan lebih. Walaupun kamu diet untuk diabetes, menjadi keto, tapi dagingnya jangan salah, nanti ginjalnya kena. Nah, itu namanya meal plan. Itu hanya tambah lagi 910.000 itu pun untuk konsultasi dokternya. Dua kali lagi. Nah, itu namanya meal plan, ya. add on kalau mau didampingi selama 3 bulan, nah tambahnya lain lagi, tapi itu namanya genomic diet. Nah, ini Anda bisa daftar dari mana saja yang Anda kenal, termasuk nanti kalau Anda sendiri sudah daftar, Anda bisa ngajak yang lain, ya kan? Dapat komisi, 10%, 10% blend, dapat 10 orang, balik modal, <laughs> balik modal. Nah, kalau Anda dites tempat lain, nggak bisa balik modal karena hanya sebagai konsumen, kan? beli ngetes dapat hasil selesai. Nah kalau seorang Pak saya kenal siapa-siapa, ya udah Japri saya aja kan semuanya pasti tahu dong wa saya kan wa saya cuma satu kok saya bukan orang yang punya nomor dua dua nomor gitu ya ini buat keluarga ini buat bisnis ini buat grup nggak rekeningnya satu nomor HP-nya satu istrinya satu <laughs> Jadi saya terbuka sama istri, kalau istri pergi ke bank, ini buku tabungan saya, tolong di print, dia tahu saldo saya, HP saya ada passwordnya. kalau hilang nggak ada yang pakai, tapi istri saya bisa pakai HP saya, dia tahu passwordnya, nya Jadi, mulai lagi, nomor WA saya cuma satu. Ada masuk WA grup kesembuhan holistik, diabetes, kanker, keluarga bahagia, animasi, pola hidup sehat, ada admin grup, kan? itu dia, itu WA saya anda wa saya saya jawab ya kenapa ya karena ini kan bisnis <guluh> <tapi>, tapi kalau jabri nanya olah nafas, udah dijelasin bukan nggak mau jawab itu loh ya yang ditanyakan itu kan udah dijelasin makanya sebenarnya itu kenapa saya nggak mau jawab kalau orang jabri jabri itu lah dijelasin direkam, di upload sudah di-post lagi di wa grup gitu ya dibuka kagak tapi wa nah, itu yang saya maaf ya jujur kurang suka menanyakan apa yang dijelaskan, ya. Maka sekarang juga WA grup Diabet, kan saya bikin satu arah aja dah gitu. Tapi sebagai konsekuensinya saya buka zoom kan, anda bisa tanya. Nanti ini akan lebih sering dan nanti lebih seringnya juga ini kan dulu karena kebanyakan grup jadi nggak fokus sayanya juga nggak fokus pada grup-grup yang mana. Nah sekarang nanti selain saya ya nanti akan saya panggil pembicara atau Dokter Mira atau Pak penyintas-penyintas yang lebih sering untuk kita tanya jawab, ya. Tapi di WA grupnya satu arah aja dah. Ya, biar menyimak pelajarannya lebih urut. Dan saya janjinya gini, grup diabetes satu arah tiga bulan. Harapan saya kalau benar-benar disimak terus menerus selama tiga bulan, itu paling tidak itu minimal obat itu turun udah separuh dosis atau tiga per dosis. Udah silakan chat-chat, ngobrol. Saya udah jarang buka WA aku lagi yang dua arah, ya, hanya berkala saja. Lalu saya akan buka grup baru diabetes. Untuk tiga bulan satu arah, saya akan zoom lebih sering, gitu ya. Setelah udah tiga bulan, saya merasa sudah cukup mengajarkannya. Saya buka dua arah, bahkan mungkin nanti kalau ada admin-admin yang mau meneruskan, saya pengen live group sih, kayak kesembuhan holistik, kanker, diabetes yang sudah dua arah, tulang, sarah itu saya pengen punya udah tak serahkan aja ke adminnya kepada teman-teman, biar saya buka yang baru lagi untuk pasien baru kayak begitu ya. Kalau sudah mendekati kesembuhan, udah saling berbagi aja jadi komunitas tugas saya misalnya sebagai guru udah selesai gitu loh ya. Oke, terima kasih selamat pagi ya. Sampai jumpa lagi dalam program-program selanjutnya.